Bersambungnya jadi jelas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini Mang Dayat lagi ado di Campang Tigo. Hadirnya Mang Dayat di sini masih dalam rangka melanjutkan tugas dari Universitas Terbuka Palembang dalam penelitian mengenai pemerintahan Marga di Oku Timur. Namunnya penelitian Marga tidak bisa terlepas dari peran para Puyang. Dan salah satu Puyang yang paling dikenal di sini adalah Puyang Tuan di Pulau atau Tandi Pulau. Dan sebelum kita lanjut, Mangde ingetin dulu ya. Tolong di-subscribe dulu channel Mang Dayat dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Selalu Mang Dayat doa ke penonton Mang Dayat bahagia selalu dan jauh dari musibah. Wong Palembang ada di Pangkus, sare di Junjung. Ya, tanya -tanya lah, iya ini yang sana yang arah ke jadi ke selatan danelanau Palembang palembang kita ke Palembang jadi di di itu di itu bong namanya pelabuhannya di sini ini di Busan ini Perbuahan dagang Cina Perbuahan kapal di kita... yeah. yeah, yeah, Mudah-mudahan mendekati Kebenaran Tentang sejarah Puyang Karena sejarah ini Adalah Berdasarkan Cerita Turun-temurun Puyang Tuan di Pulau ini oh, adalah putra Sunan Gunung Jati. Putra dari Sunan Gunung Jati. Ya. Nah, kemudian dia meneruskan mm -hmm. Apa itu penyebak dakwah agama Islam mm -hmm. dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Ya, ini. ini. ibunya itu Kembang Kuning. Oh, nah, Kembang Kuning Kempang. dari Cirebon. Nah, oh. kemudian beliau ini melanjutkan perjalanan dari Cerbon ke Lampung, Lampung, Lampung. Nah, di Lampung itu disebut Pangeran Bambu Seribu jadi Lampung. dia mengajarkan yang bambu, Lampung. macam bambu gila kalau sekarang itu nah, terus dia langsung menyusul sungai Kehili Lampung. menurut cerita beberapa kali beristih Lampung. Uh, sampai di sini istri yang terakhirnya apa yang sebelah itu namanya istrinya iya oh namanya Rubiah Bulan Rubiah Bulan uh, ini suami ya Rubiah Bulan sampai dia ke Palembang membantu hmm. kayak gede Ing Suro hmm. uh, menyebarkan agama dakwah di sana di Palembang iya di dia makai perahu dia berangkat ngajak itu menurut aliran sungai, aliran sungai. jadi ya. kapan sungai pasang dia ke suruh oh, nah, ya. ngajak di sana kemudian dia balik nunggu waktu menunggu suruh ya, ya. nah dia jadi harus pasang nah. jadi ceritanya hmm. ada tanda dia ini di perahunya itu hmm. ada ayam putih, oh. berugok putih Man, di sini sungainya termasuk kering sudah iya. kok dulu besar mm -hmm. jadi perahu itu tidak bisa merapat sampai ke ujung kayaknya kita turun di tengah <laughs> nah ini Pak Yani, <laughs> salah satu darah sumber yang <laughs> ahli di sejarah Oku Timur ini <laughs> nah ini menuju ke Puyang kan beliau ini, uh, katakanlah penyebar agama Islam. Jadi, mm -hmm. mana-mana dari Lampung, bahkan ada di dendang, dihitung itu ada mm -hmm. makam Tuhan di pulau. Mm -hmm. Tapi setelah diselidiki, pokoknya tempat sejadahnya. Oh. Dendang, dihitung mm -hmm. kan. mm -hmm. dia, Pak. Kan. Iya, petilasannya. Nah, jadi, kalau menurut cerita, setiap ada tanjungan, setiap ada tanjungan mm -hmm. itu kan ada tanah menyorok. Mm -hmm. iya ada dusun itu pasti ada muridnya Oh bahkan katanya setengah kisahnya yang Kiai Morogan itu termasuk murid beliau hmm. Hmm. menurut kisahnya, ya, kisahnya. tahu kebenarannya kita tidak tahu hmm. iya. nah, jadi setiap ada itu pasti ada keramat-keramat yang anak murid beliau Waktu perang Banten itu, perang Banten itu Banten menyerang di sini. Menyerang ya, Palembang. Iya, yang Palembang. Ya, Banten itu meninggal. Ya, ya. Tinggal lagi ketemu Panglima dengan Panglima. Ya. Datanglah ini po yang tuan di Pulau ini. Katanya kamu itu dua saudara kembau. Coba buka dulu topeng kamu. Agar dibuka memang saudaranya ya, kembali. Banten yang kedua, apa hasilnya dari perang itu setelah dipertemukan oleh tuan di pulau itu? Alhasil? itu, seluruh alat persenjataan yang dari Jawa hmm. dikumpul, dilucuti, hmm. kemudian dimakamkan di oh. Korto, nah dimakamkan di sana, kan senjata -senjata seluruh senjata-senjata seluruh senjata dari sini dibawa pulang ke sini, oh. nah, masih ada namanya Linggis Pamona Banton masih ada sekarang. Eh, yang senjata dari, dari sini dibawa ke sini, mm -hmm. nama mm -hmm. belum desa dulu, yeah. masih kampung, kampung, yeah. kampung serba nyaman dikembalikan di serba nyaman, mm -hmm. nah, yang Busali sekarang ini, yeah, yeah, yeah. yang serba nyaman sekarang ini. Mm -hmm. Dan nah, dari sanalah akan, timbullah dan, adat, oh. adat, timbullah adat itu, apa itu, acara adat hmm. yang pencak silat itu dari sanalah asalnya, oh. dari kisah Perang Banten. Jadi, akad nikah itu, sudah akad nikah, kan agak arahkan silat bertanggam eh, hmm, bukun betang, hmm, ya berkuntau. Hmm. ada lagi sambungannya yang waktu Perang Banten hmm. Jadi... Kisahnya dia waktu ke sini dari Palembang kembali lagi ke sini oh. Dia ini kan naik perahu, numpang perahu, numpang perahu. Nah, Jadi numpang perahu dia ini Nimbau baik duduk di tengah kan nah, Jadi uang tukang satang sama tukang ini itu Tukang kayuhnya itu marah kan katanya bapak ini nah, numpang iya numpang cuman nyedok banyak ya iya tidak iya. berat maksudnya pekerjaan dia nah waktu bertanak nasi dia cuman numpang sebiji bay nasi ya. ketan hitam nah itu perjanjian amunasinya um, jadi hitam galuh katanya jadi ketan hitam mbak kau Makanlah Punya aku Nah, Amun nasinya putih. putih Punya kamu Punya kamu Nah, jadi waktu sudah masak Dibuka Jadi tam ga alo Jadi nasi dia Nah Tambah tak setuju Yang wong hmm. nyatang sama wong yang berkayuh hmm. itu hmm. Kata pun yang ini, amun kamu keberatan katanya pecah aku katanya besatang ngambil dia ini nyabut baik ini dari buluh cawang, buluh cawang itu bambu ya. tak akar-akarnya dicabut di satangkernya telabuh di Banten satu kali nyatang doongan ni hmm. jadi sampai ke Banten itu tinggal pala ini ya. baik, palak perahu itu ya. baik yang lainnya putus memutus ya. <laughs> di perjalanan sangat cepatnya <laughs> kisahnya, kisahnya. kisahnya. kisahnya. kisahnya. kisahnya. kisahnya. sampai lah dia di Bantol kisahnya. oh kisahnya. macam ini banyak kita orang tak tahu ya, zaman makanya. dulu tentang penguburan iya iya zaman dulu bukan dikubur yang digali tanah ini, bukan nah jadi gajah raja dengan Wong orang yang mempunyai karomah yeah. dihormati itu dicari tempat tinggi? bukan, boleh saja dicari tempat tinggi, itu di dalam kota oh. kemudian upacara keliling, hmm. kan penghormatan hmm. ap, kamu di dalam islam itu hmm. bukannya duduk, yeah, penghormatan yeah. terakhir itu berdoa sambil tegang yeah. Nah, jadi saking sayangnya Ong zaman dulu diambilkan tanah, nah dionggokkan, ya, ditinggikan ya. Nah... Sehingga jadi tanah eh, ini tinggi iya. Bukan ditimpa dengan tanah, bukan, bukan ya. Oh, ini junjungan kuat Yang tadi katanya masih ingin Ini tadi siapa ini? One besar. Kianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mang Cebiche senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cebiche bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video Mang Dayat, mohon maaf kepada Allah Mang Dayat, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.